Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kami. Saat ini kami akan unboxing ya sekaligus review kaca spion Alnew Xenia 2013. Di sini ditulis kaca spion Alnew Avanza Xenia Agia Aila EZ dan banyak lagi nih yang lainnya ya guys ya ini tulisannya jadi kemarin saat kita pulang dari Banyuwangi kita sempat diserempet oleh Pak Jiru ya oleh Pak Jiru dan mobilnya saya lihat sudah lari kita mau ngejar sudah tidak mungkin karena mobil kita kalah CC ya jauh kalah sisi gitu ya tidak berhenti kita cek sudah ada-ada mobilnya yang nyerempet kita akhirnya ya mau gak mau daripada kita celaka dua kali ya akhirnya kita pulang pelan-pelan dari Banyu Putih ke situ Bondo Kota guys Alhamdulillah kemarin toko underdeal Mobil itu ada yang buka dan kita sudah beli ya kita rencana mau beli online tapi all shop masih belum ada yang ready guys ya ini kita belinya langsung satu paket kanan kiri mau beli yang kiri kanan saja tidak boleh guys harus beli satu paket jadi dua, dua kaca yaitu kaca bagian kanan dan bagian kiri tapi nanti yang kita yang akan kita pakai kaca yang bagian kanan saja guys karena yang kaca spion kita yaitu spion bagian kanan guys ini dia guys penampakannya Kaca Spion Alnyusenia 2013 Sama dengan Agia Aila Nah seperti itu guys ya Nanti kita akan pasang sendiri guys Seperti apa kita masangnya Alhamdulillah mungkin bisa dipasang sendiri guys ya Tidak Kita tidak usah ke bengkel Kita akan pasang sendiri Kita coba pasang sendiri Mudah-mudahan bisa Ya inilah Namanya musibah Tidak bisa dihindari guys ya kita pulang nge-vlog, pulang bersilaturahmi ke Banyuwangi ke keluarga di Banyuwangi. Pulangnya kita dapat musibah yaitu disrempet oleh mobil pajero Untungnya enggak apa-apa cuman spion saja guys ya. Untungnya kita semua masih selamat guys ya. Cuman kaca spion saja yang pecah. Ini nya untungnya enggak apa-apa guys ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sudah kita mari kita pasang ke mobil guys ya. Kita pasang ke mobil Mudah-mudahan gampang Kita lihat Mudah-mudahan gampang guys ya Mari kita lihat bersama guys ya Oke okay guys Sekarang kita pasang ya Di, di, di spion mobil mobilnya guys ya Kita pasang Mudah-mudahan gampang Eh, <sighs> bagi kalian yang juga seperti ini tidak usah gepengkel ya kita pasang sendiri juga, guys. di sini sudah ada cendelannya, cendelan atas, kanan, kiri, bawah. nanti untuk yang di sini kita centelkan ke bagian ini guys. kita lebih dekatkan guys. Ya. Oke. Nah untuk bagian ini bagian ini mana lah. untuk bagian ini kita jadwalkan ke sini guys ya untuk yang kanan kiri mana nih lah ini ini dia sama yang ini kita jadwalkan di sini guys untuk yang bawah yang bawah ini sama sama ini mana ya ya untuk yang bawah ini sama ini kita cetelkan di bagian sini guys Jadi kita masangnya di atas dulu guys Baru kanan kiri dan bawah guys Oke okay? Yuk kita pasang guys Mudah-mudahan bisa dimengerti guys ya Oke okay, kita pasang dulu <tuh> kameranya. Nah ini dia Sudah ikut, guys. Kita cek mirrornya, guys. Kita cek mirrornya, kuci Oke, sekarang waktunya kita cek mirrornya, guys. Ya, mudah-mudahan masih berfungsi. Oke. Oke okay guys, kita cek mirrornya guys ya. Kita cek mirrornya karena parkiran saya cukup sempit guys ya. Jadi kalau tidak ada spion kanan kirinya kita kesulitan guys. Kita kesulitan. kita panaskan karena nanti sore kita ada jarak okay. alat-alatnya jadi jangan di skip ya sekali lagi mohon hubungannya aja saya ya jangan lupa like, comment dan subscribe kita cek mirrornya mudah-mudahan tidak apa-apa oke okay. okay guys setelah dari Banyuwangi bensin kita yang awalnya full tank sekarang sudah tinggal 3 strip guys nah ini kita sekarang cek mirrornya guys cek mirrornya kita bagian kanan R right. kita cek apa bisa goyang alhamdulillah tidak terjadi masalah di mirrornya guys Nah, tetap ya guys ya, masih berfungsi dengan baik ya guys ya. Nah, itu dia. Tuh ya guys, kita lihat ya, mirrornya tidak ada masalah guys ya, tidak ada masalah dengan mirrornya guys. Alhamdulillah mirrornya masih aman guys yes. Aman Alhamdulillah tidak apa-apa guys ya Oke mungkin cukup sekian video kali ini guys ya Untuk unboxing dan tutorial Cara memasang kaca spion Di mirror Electric mirror Xenia 2013 Atau Senia. Alnyu Fansa semuanya sama guys ya Tinggal Masangkan pengunciannya saja Dan Untuk Lepasnya juga mudah guys ya Tinggal nyongkel di bagian bawahnya Lalu kita buka bagian atasnya Tinggal narik ke bawah saja guys Nanti lain kali kita Kasih tutorialnya untuk buka Spion ya guys ya Kali ini tutorial untuk pasang kaca spionnya Kita akhiri di sini ya guys ya Mudah-mudahan Kedepannya kita selamat Tidak terjadi apa-apa lagi guys ya Ya untuk teman-teman mohon ya Di like, komen, dan subscribe guys ya Sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami Agar kami terus eksis dalam membuat video kedepannya guys ya Untuk tutorial apa saja kita akan buat guys ya Sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian ya guys Oke sekali lagi mohon dukungannya Like, comment dan subscribe guys ya nah itu kakak gembul kakak gembul selalu eksis ya pengen masuk terus sih oke mungkin sekian dari kami pabila Taufik Wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Dadah, kakak